Hai hey guys, berjumpa lagi dengan Angler Petao. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan selalu happy. Perbedaan antara Asiatika RS dengan Asiatika WS. sekilas sudah terlihat cukup jelas dan mudah ya. Berbeda ketika kita coba sandingkan Asiatika RS dengan Asiatika RSWS. Sehubungan varian RSWS ini merupakan hasil perkawinan silang antara kedua Asiatika RS dengan Asiatika WS. Maka, kadang juga nih dalam beberapa hal sangat mirip dan sulit sekali untuk membedakannya. Seperti kita ketahui, China Asiatica memiliki tiga varian yang berbeda. Di antaranya adalah Asiatica RS, Asiatica WS, dan Asiatica RSWS. Oleh karena itu, dalam video kali ini, Mimin sengaja mau mengulas beberapa perbedaan tersebut yang mungkin barangkali bisa membantu kalian yang ingin mengenal lebih dalam jenis Asiatica ini. Tapi sebelum ke informasinya, langsung aja ya. Mimin anjurkan nih untuk kalian semua, klik dulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan dengan info-info menarik seputar ikan dari mimin. Berikut ini beberapa perbedaan ikan canda asiatica RS Pure dengan Asiatica RS WS: nomor satu, white spot atau bintik mutiara. White spot atau bintik mutiara pada ikan China Asiatica Red Spotted atau Red Stripe yang pure ataupun asli terletak pada bagian barnya. Di masing-masing bar terisi dengan bintik mutiara, sedangkan white spot yang terdapat pada Asiatica RSOS berada menyebar tidak beraturan. Kebanyakan berada di luar bar hitamnya. Nomor 2 Bar Hitam Jenis ikan Asiatica RS memiliki bentuk bar yang rapih dan lebih simetris. Warna bar pada cana Asiatica RS pun tampak jelas dan lebih hitam pekat. Berbeda dengan warna bar pada jenis ikan Asiatica RSWS, yang sedikit kusam dan abu-abu, serta mempunyai bentuk yang kurang rapi dan jarang ditemukan simetris. Di nomor 3 adalah dilihat dari warna tubuh. Sebenarnya untuk membedakan warna pada ikan asiatika ini dapat diketahui lebih jelas dan pastinya ketika size ikan sudah mencapai di atas 7 hingga 8 cm. Untuk kalian yang masih di bawah size tersebut ya, cukup sulit untuk dibedakan, kecuali oleh para keepers yang profesional dan berpengalaman. Biasanya di size 9 cm, bakat warna merah pada RS Pure sudah mulai nampak. Dan warna merah tersebut tetap tidak berubah meskipun terkena cahaya matahari. Sementara warna yang ada pada tubuh ikan cana asiatica RSWS, warna merah di tubuhnya cenderung kecoklatan, dan kalau terkena sinar matahari, warnanya berubah menjadi coklat. Di nomor 4 ada kondisi mental. Ikan channa asiatika RS pada umumnya memiliki mental yang sedikit lambat dibandingkan mental ikan channa asiatika RSWS yang cenderung lebih cepat dan mudah dilatih berani. Meskipun demikian, dalam persoalan mental ini besar kemungkinan juga ya, tergantung dari pelatihan mental yang dilakukan oleh keepersnya masing-masing. Dan demikian tadi ada beberapa perbedaannya dari ikan ciana asiatika varian RS pure dengan varian RS WS. Semoga yang mimin sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini dan jangan lupa untuk dukung channel Angler Petahun dengan cara like, comment, share dan subscribe. Tonton juga video lain dari kami. Follow sosial media kami di Instagram ya @anglerpetal. Kita ketemu lagi setiap Rabu dan Minggu. Dah.